Something about you feel so different Yeah, you mess me up inside It's like you're All new Buick GL8 Century diluncurkan di Indonesia 2023. Mobil MPV mewah harga murah, tampilan bak Alphard. Buick GL8 Century resmi dipasarkan ke seluruh dunia sebagai pesaing Alphard. Harga mobil ini relatif murah, meski terlihat seperti mobil Alphard. Jika ingin tahu berapa harga Buick GL8 Century, mari kita lihat spesifikasinya. Apakah akan masuk ke Indonesia pada tahun 2023? and Benarkah ini pesaing MPV Alphard? Seperti yang dilaporkan otoritas GM minggu lalu ketika Saik GM meluncurkan interior GL8 Century Avenir, General Motors baru saja meluncurkan jajaran buik GL8 Century 2023 yang serba baru di China. Buick GL8 Senturi 2023 yang all new akan hadir di China, menetapkan standar baru untuk mobilitas premium di pasar China di segmen MPV mewah negara Asia, dipimpin oleh flagship GL8 sejak peluncuran model generasi pertama pada tahun 1999. Bahkan, GL8 Senturi baru adalah kendaraan paling berteknologi maju yang pernah ada. Diluncurkan oleh merek tersebut, dan sekali lagi ini meningkatkan posisinya sebagai unggulan Buik di China. Buik adalah pelopor dan terus menjadi pemimpin segmen MPV mewah di China. Keluarga GL8 kami yang sukses terus meningkatkan standar selama bertahun-tahun, kata Cesar Toledo, wakil presiden penjualan dan pemasaran di Buik Site. GM. mewakili abad pengembangan Buik. Abad GL8 menawarkan ruang yang tak tertandingi dan menggabungkan desain ekspresif dengan cerdas teknologi dan kenyamanan mewah. Ini melebihi harapan pelanggan dan membawa merek ke tingkat yang lebih tinggi, tambahnya. Berdasarkan arsitektur MPV full-size GM yang serba baru, khususnya, Buick GL8 century 2023 yang serba baru menawarkan kabin termewah merk ini dengan konfigurasi 4 dan 6 kursi yang menawarkan pengalaman paling menyenangkan di kelasnya, varian untuk konsumen generasi baru China kelas tinggi, menurut elit bisnis dan celebrity. Selain memperkenalkan bahasa pure design yang baru, GL8 Senturi menawarkan teknologi canggih dan kecanggihan yang belum pernah ada sebelumnya. All New Buick GL8 Senturi 2023 menawarkan kabin paling mewah dari merek ini dalam konfigurasi 4 dan 6 kursi yang menawarkan pengalaman paling menyenangkan di kelasnya. Pembaruan termasuk layar baru 30 inci di trim flagship yang mencakup layar sentuh di konsol tengah dan 8 jam digital inci. Secara mekanis, Buick GL8 Senturi 2023 hadir standar dengan mesin 2.0 LI4 lsy Turbo dan sistem hibrid ringan Saik GM48V yang menambahkan motor listrik dan baterai. 8V untuk menghasilkan 233 tenaga kuda dan torsi 258 Nm, dikawinkan dengan transmisi otomatis 9 kecepatan GM yang memberikan kinerja dinamis yang baik dan penghematan bahan bakar yang sangat baik. All New 2023 Buick GL8 Senturi model sekarang dijual melalui jaringan luas dealer resmi Buick di China, satu-satunya negara di mana merek tersebut memasarkan MPV ukuran penuh. Model ini memiliki unit besar dengan teknologi canggih dan fitur keselamatan, yang berfokus pada penyediaan pengalaman perjalanan berkualitas tinggi. Berikut harga ketiga varian GL8 Senturi 2023 di China. 2023 GL-8 Centuri Avenir dengan 6 kursi, 529.900 yuan Cina, sekitar 72.570 dolar dengan nilai tukar saat ini. GL-8 Centuri Avenir 2023 dengan 4 kursi, 609.900 yuan Cina, 83.530 dolar. Kapal unggulan abad GL-8 2023, 689.900 yuan Cina, 94.490 dolar. Lalu apakah Buick GL8 Century 2023 dirancang sebagai minivan berteknologi tinggi ini akan masuk Indonesia? Kita tunggu di video berikutnya. Salam Car2 Channel. Let's <laughs> go.